Jepang lolos secara mengejutkan sebagai juara grup E Usai comeback dramatisnya dari Spanyol di laga terakhir fase grup Selain itu, terjadi kontroversi akan gol kedua Jepang yang dicetak oleh Tanaka Sebagian pihak menganggap bahwa bola itu telah keluar lapangan terlebih dahulu sebelum dikonversi menjadi gol Namun selain kontroversi gol tersebut Tersingkirnya Jerman dari ajang Piala Dunia menjadi topik pembicaraan yang tak kalah ramainya terutama di Jagad Maya. Timnas Jerman di Piala Dunia edisi kali ini memang lebih banyak memunculkan isu kontroversi dibandingkan dengan prestasi. Mulai dari kedatangan hingga tersingkirnya mereka dari Piala Dunia Qatar. Jerman menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam menyuarakan protes kepada tuan rumah yang melarang masuknya LGBT ke negara mereka. Sempat muncul isu bahwa pesawat yang membawa timnas Jerman ditolak untuk masuk ke Qatar karena mengenakan atribut diversity win yang sedikitnya tertuju pada aksi mereka membela hak-hak LGBT. Meskipun setelah dicek fakta, ternyata berita itu tidaklah benar. Pesawat mereka memang mendarat di Oman, namun bukan karena ditolak oleh Qatar, melainkan karena memang Jerman memiliki agenda di kem pelatihan di Oman jelang pertandingan pertama melawan Jepang. Selain kontroversi tersebut, Timnas Jerman kekeh ingin menggunakan ban Kapten Pelangi dalam laga-laganya di Piala Dunia kali ini. Sedangkan, FIFA melarang penggunaan ban Kapten Pelangi selama turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar demi menghormati Qatar sebagai negara Islam. Namun, Federasi Bola Jerman masih tetap dengan keinginannya sampai-sampai mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum kepada FIFA. Namun FIFA tetap pada pendiriannya dan mengancam balik akan memberi kartu kuning kepada tim mana saja yang berani melanggar aturan tersebut. Selanjutnya di pertandingan pertama melawan Jepang, timnas Jerman melakukan aksi protes saat sesi foto tim dengan mengeluarkan gestur tutup mulut. Aksi tutup mulut tersebut dilakukan Jerman sebagai bentuk protes atas larangan kampanye One Lob di Piala Dunia 2022. Namun benar saja, dalam pertandingan tersebut Jepang menyumpal mulut timnas Jerman dengan skor akhir 2-1. Uniknya, ternyata aksi tutup mulut Jerman di laga melawan Jepang dibalas oleh warga Qatar yang membawa poster Mesut Ozil pada laga kedua Jerman melawan Spanyol. Warga Qatar melakukan gestur tutup mulut sambil membawa poster Ozil untuk menyindir timnas Jerman. Warga Qatar yang membawa poster Mesut Ozil bermaksud mengingatkan Jerman bahwa ketika mereka meminta keadilan terhadap kaum LGBT, di satu sisi mereka berlaku tidak adil kepada Mesut Ozil dan membungkamnya saat ia kerap menyuarakan keadilan terhadap saudara muslimnya di Uighur. Tak hanya sampai di sana, timnas Jerman juga seenak jidat menyalahkan Mesut Ozil atas performa buruk mereka di Piala Dunia 2018 yang diselenggarakan di Rusia. Sampai-sampai Ozil mencurahkan rasa kecewanya di Twitter dengan menulis, Saya orang Jerman ketika kami menang, tapi saya orang imigran ketika kami kalah. Tersingkirnya Jerman dari Piala Dunia kali ini, memunculkan kritikan dari berbagai pihak yang menilai mereka tidak fokus untuk memenangkan pertandingan dan malah lebih sibuk mengurusi kebijakan yang dikeluarkan oleh tuan rumah Qatar. Mereka menyuarakan saling menghormati, tetapi mereka sendiri tak bisa menghormati budaya dan kepercayaan negara lain. Timnas Jerman malah disibukkan dengan protes membela kaum pelangi yang notabene penuh dengan kontroversi. Timnas Jerman yang mulanya tutup mulut pun kini menutup muka dan tersingkir dari Piala Dunia 2022. Tak